Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Starih SPD di Infosintang Madrasah Yang kemas dalam MTSN 7 Senyasa Tadus, ikut-ikutannya Dewan Kerja Penggalang Madrasah Salam Negeri Tujung, Rusaha Selatan menghimpunkan Donasi untuk Perbentukan Pemidiki Anggur Jawa Barat secara proaktif Sabtu November Sabtu 26 November 2022 Berdasarkan informasi update yang dirilis pada Nasional Penanggulangan Bencana pada Jumat 25 November 2022 sore, orang korban meninggal dunia 310 jiwa, sedangkan jumlah infrastruktur lain seperti sarana pendidikan dan rumah ibadah yang rusak kembali bertambah, mencapai 363 unit, dan rumah ibadah rusak sebanyak 144 unit. Kepala Madrasah MTSN 7 Lusangya Selatan Jembure Sagem PDI menuturkan penggalangan donasi tersebut untuk membantu meringankan beban korban gempa bumi yang mengguncang kabupaten Cianjur pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 WIB. Gempa magnitudo 5,6 skala Richter itu mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia serta ribuan lainnya mengalami luka-luka. Semoga dengan terhimpunnya donasi dari warga MTSN 7 Lusangya Selatan dan warga masyarakat di sahiri ini bisa turut membantu dan meringankan beban penderitaan untuk para korban. Gempa dan kepada DKP MTSN 7 Hulu Sungai Selatan kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya secara sukarela sudah membantu, ungkap Kepala MTSN 7 Hulu Sungai Selatan. Senada dengan hal itu, Wakil Kepala Madrasah Bidang MTS MTSN 7 Hulu Sungai Selatan Yuraida Sarjianti Sagi mengatakan penggalangan donasi tersebut untuk membantu meringankan beban korban gempa dan sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama. Sementara Wakil Ketua DKP MTSN 70 Sungai Selatan Muhammad Najimi mengaku merasa sangat senang dapat melaksanakan tugas dan membantu meringankan beban orang lain yang terkena musibah. Setelah kami dikumpulkan oleh Dewan Pembina DKP untuk menerima bimbingan dan arahan dari kamar, maka kami langsung berkeliling dan berjaga di tiga titik lokasi seperti Pesar Kelumpang, di Pasar Sireh, dan di Jalan Utama untuk mengumpulkan donasi untuk korban gempa Cianjur dengan hasil donasi berjumlah rp jumpa. Tak saya Saya bersama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.